Hey yo, what up my man Welcome back to my channel, The Additive Slot Si penyelidik slot gacor hari ni Ok, hari ini gua bawa peralatan 5 juta lagi guys ya Seperti biasa gua bawa modal yang luar biasa lagi Jadi bettingan 12 ribu langsung ke spin turbo 10 kali Let's go Ok, eh. mudah-mudahan hari ni gacor lagi ya Kemarin ni tu guys ya Gua, aduh. Buat kalian yang nonton video gua di updatean gua sebelumnya uh, Gua tu menang 33 juta guys Uh, gila-gila masih ada sisa nih ya, masih ada sisanya nih ya. Ini gue, makanya gue sisa 5 juta buat gue main lagi di sini. Gue, mana tahu gue menang lagi ya di atas 33 juta itu kan, waduh waduh waduh. Wah gila gila, gua, gila gila semalam menang itu luar biasa banget. Apakah hari ini bisa menang sebanyak itu ya? Oke, oh ya, apa kabar kalian semua yang lagi nonton ya, Semoga kalian itu sehat-sehat, dilancarkan rejekinya, dilancarkan juga segala urusannya di pun kalian berada, ya. Ya, sehat-sehatlah semuanya. Dan ini ke pola, lanjut, ke lanjut, uh, pola selanjutnya aja ke spin cepat 20 kali. Ya kalian kalau udah didoain tolong-tolong lah ya langsung inisiatif ya dibantu like, dibantu komen, share sebanyak-banyaknya sekiranya teman kalian yang mania-mania slaughter guys ya Dan dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari gua atau detektif guys ya Karena gua selalu olah-olah TKP ini buat kalian semua nih yang menunggu urutan olah, olah TKP nya bermanfaat Ya pokoknya bermanfaat buat kalian semua jebret Oh gak kira gue kira tadi kalinya gede-gede ya saling banget oke gak apa-apa ya bener-bener setiap uploadan video gua konten yang gua bawakan buat kalian semua itu bermanfaat membawa cuan bawa profit bawa gacor buat kalian semuanya amin amin amin Oke okay. ya waduh sayang banget Oke okay, langsung kita ke pola selanjutnya gua onkan DC nya ke Spin Turbo 20 kali let's go Mamen oke okay, oke okay, oke okay. apakah kita dapat sketcher gratis hari ini ya menurut kalian bisa nggak ya sketcher gratis terus tembusnya Maxwin guys jangan kan tembusnya 10 jutaan 20 jutaan itu udah luar biasa banget itu anjir yeah, yeah. iya ya bisa nggak ya kira gitu sketcher gratis semuanya jebret wah oh, gak kira tadi eh hey, nomor kalian jangan kali dua kali dua terus dong gak ya ini mata gua gatel nih pengen gua baru nih mata ngeliatnya kali dua tuh oke okay, oke okay, di skip terus di skip oke okay, mantap nih masuk nih kuningnya dong waduh oke okay. sedikit membosankan di luar sini guys ya tapi gak apa-apa ini awal dari kegacoran kita semua guys, aja, oke, okay, langsung ke pola saja sebinci part 10 kali. Buat kalian yang lagi nonton, sediakan kertas, ambil pulpen kalian, catat, ya, catat polanya ya. Kalau kalian mau ikutin pola gue silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tidak ada pemaksaan dalam konten gue atau apotan-apotan di semua video gue ya. Buat kalian yang mau aja ya, catat polanya, mudah-mudahan schedule satu lagi, ah, banget. Ya, mudah-mudahan pola yang gua bawa pola yang kalian ikut dari gua membawa kegacoran bawa-bawa sensasional terus buat kalian ya Amin atau kalau kalau, kalau kalian yang bingung ya bingung cari pola ini gua set dulu DC nya go offkan Spin cepat 10 kali atau kalau buat, buat kalian semua lagi bingung cari pola guys ya bingung mau uh, trik-triknya and tipsnya gimana Gue punya grup guys ya. Ini grup Telegram. Ini di mana hari itu up, ada updatean updatean pola-pola guys ya. Ada updatean pola dan updatean jam-jam gacor guys. Yang mudah-mudahan uh, bermanfaat juga buat kalian ya. Nanti link-nya gue cantumkan di kolom komentar. Ini gue best spin langsung ya di 4 juta dan gue sisain di modal gue ribu Wah. Semalam merang buy spin ini di 4 juta ini gacor ya. Oke, okay. pokoknya nanti linknya gue cantumkan di kolom komentar okay. buat kalian yang mau join silahkan join di grup telegramnya ya mudah-mudahan pola si update-update sana bermanfaat juga buat kalian semua oke okay. oke okay, apakah oke okay, jebret oke okay, mantap ini kayaknya banjir perkalian guys ini banjir perkalian nih jebret, berapa enggak? Ya? oke okay, mantap dikasih nice, 920 ribu, 20 ribu ya oke okay, nggak apa-apa, yang penting kita gal, uh, kita kumpulin ya, kita kumpulin pengkalinya oke, okay, oke okay, mantap, dikasih kali 6 ya jebret lagi, kali 4 nya, mantap ditambah penggali kali 20 guys gelasnya pecah birunya dong, mantap, mantap merah dong, merah kurang satu. waduh sayang banget, tapi nggak apa-apa buat kaliannya udah, anjir anjir-anjir-anjir-anjir simpaksional ini geng simpaksional ini 6.180.000 gila mantap-mantap mantap-mantap ya langsung balik modal langsung tambah profit lagi guys ya ini ya anjir-anjir-anjir mantap ini ini mantap ini luar biasa ini luar biasa memang retro 777 gak pernah ngecewain, ini kemarin menang 33 juta ini sekarang profit lagi guys ya Wah, sudah kaya gue di sini, guys. Ya, ini ini nih rayuan nih. Ini rayuan, rayuan buat gue berhenti kerja, guys, ya. Ini bikin gue berhenti kerja ini, ya. cari cuan di sini aja sudah. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, tetap harus bekerja, ya. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Mantap, main ya. Dikasih nilai 700.000. Kumpulin terus kita kumpulin terus oke okay, okay, mantap guys gue, gue ada profit banget 8 juta di, di, uh, di 8 juta 226 beribu ini mantap mantap oke okay lah thank you for kalian semua yang sudah nonton mudah-mudahan rejeki besar selalu mantap ingin kalian segini oleh TKP hari ini adios